Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seperti biasa hari ini kegiatannya berjualan Ya namanya hari-hari kita seperti ini disibukkan dengan kegiatan berjualan Karena ya belum libur sih Oh ya, terima kasih untuk saudaraku yang baru gabung Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezeki kita Dan dimudahkan dalam hal segala urusan apapun Terima kasih Oke, kita lanjut. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Sekarang apa? Oh, 3 ribu lama nih. Di, bawah di bawah pasar. Di kacai. Di pasar, ada yang di sini berluru. Raudin seribu, sampai dua ribu lima dua setengah Oke. Okay. Okay. Terima kasih, Saya nasi enggak ada. jadi sayo. <laughs> ya, cari yang ada aja. Okay, mau makan sekarang? Oke, Oke, okay. okay, okay itu sebunusan godong gedang loh. Bukan Getok telo. Iya. telo. Namanya apa? Getok telo. <laughs> seribu Sabar satu. Iya. Oke, Oke, Jason. Coba potong langsung. Siapa tahu kan. Gak tahu kan. <laughs> becak malah dari enak lah. 4000 Enak salam malah istimewa. Jagung 3000e. Oh orang Oh lah Seneng aneh ya kadang seneng cocok Ya Oh berarti geletakan Si kecil usut mau aku waktu pilek lekas-mari si gadek pilek yuk sih ngaret, aneh lah aku segeru tak pijit tak beri jamu es beres, segeru gunung itu tak, kunci tak berarti, satu keren nggak baik, sama saja tenten nak lek milih dadakne loro Sar saja Oke. Okay. Apa? Bayam oh. sebuleh kosong agu? Kosong. Tidak ada. Hari jeleh nih. Dataannya. Ise, Ise, kira hari jeleh. Satu aja. Pangkas, Pak. Coba salam. iki hati. Eh, setengah. Terima kasih. Sabih, Nisan. Empat setengah, Sabih. Tidak, Tuhan. Kang dong Mau. Pak ampun Nunya, ini kuih rp 2000 apa lo, ini barangnya gede saya ini betul, ini lihatlah, gede betul ini gede-gede ini barangnya istimewa istimewa istimewa luar biasa di nah, gitu. jalan nah. nah. kelangin apa sawi gajinya? tak berarti ya. nah, ini sudah. Nah. Ini sudah, ini sudah, ini coba ini Ini Eh. Oh, ya, nah, kan? oh, eh, Ra ya ini susu ae. campur 3,5 iki 5, 10, ribu Apa? Terang 3.000 saja Di bawah pasar kan. di bawah pasar. bawah tak Campur Apa? kita ngomong Bapak Ebron campur oh, ya 3,5 gede wow. maksudnya wow, oh, ya. <laughs> <Ura> campur orang <laughs> campur <laughs> campur sari. orang campur orangnya bukan, campur campur gede kak ya ini apa itu? apa itu? apa itu apa pasar? ada ribu bang, kan? diganti terang lawan ya misalnya rena, ke pasar tapi yuk oh, uh, <laughs> uh, ada uh, dalam? yang ke pasar biasanya ada cuwili ke barang kalau orang biasanya itu dagangan kalau jalan, apa saya lima 500 oke deh, oke siap oke, okay, sampang deh oke okay. siap <laughs> <coughs> <laughs>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 Ben sore tidak terus, saya nenggen. Tunggu pulang, baca Bangun tidur, <laughs> ya Bangun tidurku terus makan betul. karena eh, eh, eh, eh, eh, eh, ireng ini <tuh> <rata. tuh> Apa, apa? Kriuk-kriuk. <tuh> <tuh> terang barang enak. Ya, rapi, kini, bum, bum, bunga enggak kok. garek Orang nah, oh, oh, ya, ya, nah, Oke, okay, lanjut. 6.000 <tik> Enam <momenly rumors> ribu. <tuk> nah, ini tarik Astaga, nah, nah, ya, bisa kayak ke depan loh. Bisa, nah, masak, nah, game boy Putih, apa? Nenek, aku udah belajar sih. Anak, sekam, <tuk> pakai tepung, apa? <tuk> tepung, rapi, <rambu> Aku, tangan, tangan, tangan, tangan, <laughs> karena tepung sajiku apa jajan-jajan nih lho kenapa? anak lho, anak <laughs> ngirang-ngirang rame, berarti... <Susuk> santai es rame, rame, enak rame, rame, gue 2 000, kan Loro pisan <laughs> Oke okay. terima kasih Mbak 2000 kan 2000 tok tok. Sok pisar Seleng kita 14 tahun oh, ya mende, Woh, tak apa, leng. Leng. Lah. Leng, tapi literan tapi, leng. tapi, leng. tapi, leng. tapi leng. minyak kita kok sama aku palsu Orang. soalnya dia pemalsuan berita minyak We, kita 14 tapi literan jadi si wala likor soalnya kok enak pemalsuan minyak kita aku udah palsu nih ute botol tutup ah pulang nama? pulang bumbu ini kenapa pak jendungnya? eh bumbu, kicilote wah selaris pak, ayo sekadar titik ini. mantap pak ya. Mantap, cilo, cilo, cilo 354 ini. Sip. 354, Lur yeah, nah, Ya, nah, <laughs> bukan. Nanti, ya. Heheheheh. Makasih. belanja. <hari> sama anaknya. <tolong> <tolong> jajanan sih saya kuatahnya tempen apa? <tolong> <tolong> temen <Tengapin itu. tolong> <tolong> <tolong> <tolong> Gungin telas nih kok Sab Sup sopan nih biasanya Gini kan Sop-sopan juga Oh oke okay. Halo mas bro yeah. Oke okay, lanjut Mungkin nih kok bekasnya Ain kalau sedirubung gorengan itu berani lele. apa sudah sudah anak-anak. Celos tangga tangga. Kita huruf tempe ya saya oke lah. Heeh. gede kafe ora enak sing cilik no, sing murah. <laughs> eh, <hari> jajan borong Anak-anak. Lah tiga apa lho, kita juga saya Kita tahu mas 3000 Apa? Pintes 2000 ribu aku jajan bisa jajan sesorene Kurang gila, kurang kira lagi. Gitu, Kaca tahu, iya eh, ya, setengah, tahu. Kita lengah, Bu. Ah, ah Bu. Oh, udah gitu, ini. Udah, nabtak kula Ya di ini, tak ya, ya, tak ta. 500, Bang. 6000. Tapi hahaha 7 orang ya orang-orang biasa krisis ini 5 ribu jadi ini 11 ya ini sama sama karun tak gini sama jadi ini sama kuyenya ini sama ewa karun kuyen ya ya ini Yo, dunia ini ya ini sama ya ini sama Iki rene yo. Lah kurang kurang saya Bu 9,000 kurang, pira kurang 500, oh, ini berarti pas, saman bayarnya dibayarnya penak <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> oke saudaraku, sekian dulu kegiatan hari ini untuk berjuaranya Oh, hari tadi nyampe rumah itu kehujanan, jadi ya langsung cepat-cepat pulang aja. Ini langsung saya musti istirahat aja. Terima kasih buat saudaraku yang sudah mengikuti kegiatan sehari-hari saya. Ya seperti itulah kehidupan di dalam berjualan sehari-hari. Nah, mungkin hari ini aku nggak, nggak, nggak review ya. Mungkin ya jualan seperti biasa sih, seperti hari-hari kemarin. Untuk sisa-sisa dagangan juga ya umum Masih ada sisa juga namanya jualan ya seperti ini uh, Oke okay. Karena ini musim hujan jangan lupa jaga kesehatan Makan yang teratur tidur yang teratur Oke okay, sekian dulu dulurku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye